Di, di channel youtube fwa, bersama 3 temen ada... kali ini code-nya ganti jadi vindi sama aristo oh. gue ada public eh, gue ya bincar aja akrilit di join game public di refresh eh cuy bisa Tuntun... upgrade senjata cuy emang bisa tol ntar ntar gua salah join ga aja gg gua quick match anjir. <laughs> eh, eh bagus ga aku nggak tahu tahu ini pada main sport. tuh punya gua kayaknya Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Gagal-gagal, gitu gagal. main menu publik ya? Apa ini ya uh. publik? Nah, publik namanya harus ada ada-ada aja. Gitu, aku ngeri dilihat apalah. Gue harus, gue tidak ada banyak. Aku iya, aku gak bisa masuk di bawah sini ya. Di bloknya lah guys. sih, oh, lu dari blok... Soalnya tau topi kan <laughs> Ga ada, hilang loh deh ruangannya Oh bisa upgrade sih, upgrade dong hey, siapa pen? Ya so. aku naik kemana? Merambol, siapa merambol? enggak tahu Oh itu gara-gara nah, ya. dia, gua ga bisa maaf <laughs> Gak, gak Udah, udah, udah Udah, gue just... bentar, bentar. gua masuk ruangan orang lain Salah pencet <laughs> Browse Oh, Browse, ganti Bentar, ga bisa di ESC Yes. Gak apa tuh, apa-apa Ih anjir, kok masuk orang-orang lain nah, Setampan, najis ya. Siapa? Udah, <laughs> nah, langsung, ya? Emang ya? ya, masuk hari setampan? Orang gua belum masuk Udah cowok Oh iya Belum gua tembak <laughs> Enggak. Gua eh tunggu dulu, gua, gua upgrade senjata dulu Oh my god Yaudah, out, ya Oke okay, guys, ada stau beres belanja Kita nge-tuck loading sebentar Dan ada stau di Starr, besar mana Gua juga gak tau ini Oh anggih, udah disini dong, gua bingung dimana aja Dambel aja nama aja. lu Kemarin kita dari situ berarti kita cari di... oh iya oh. Opis tau gua nambahin darah Kok diem ketinggalan? Jam protes eh, ini udah gerak. Ini ada apa ya? Oh, ayo masuk gereja. Eh, anjing gak gitu sih? Apa langsung? Terekam banget. Oh, gini oh, oh, one... cari. Washed ashore. We see all things we are the wadah dari kebijaksanaan. what is it you seek? I'm looking atau ke satu orang aku satu saat. aku masih enggak ngerti ceritanya gimana coy game the perth is hidden. ada kayak gini apa nih itu apa kayak ada cut scene lu kemana sih to tutorial no skin I will protect you <laughs> itu aja lah mau tahu oh, apa eh lu beres kamu eh kalian berapa kali guys topan sih oh kan? tembakan gua enggak ada yang benar Cara jawab pertanyaannya gimana? Aku juga enggak tahu. Loh, full Oh, habis di-upgrade langsung kali ini. Tambang. <laughs> bro. <boy>. Padapor. Bye. -bye. Ha. <laughs> oh. Nah, enggak satu. Pit. Mana attacker-nya? <coughs> oh, bohong nih. Oh, ini Bro salah. Eh, hilang bocah gede gede tuh, sangat guys. Eh, gimana tuh tuh? Oh, acar, acar lagi. Ah, amat dari satu jendela. <laughs> Kena temennya Parah sih. Berduluh. Siapa yang ngelaku itu? Anjir dia black Eh. Kenapa dia keluar dari cangkang ini? Nah, tahu. Agus banget kalian yang ngelut dulu baru revive. <laughs> Bangga gitu. Thank you. Kamu makan terus Gak di first yeah, Ya iyalah, gitu ya, sirahat InsyaAllah mirah again Kita hampir kembali lagi Meet the root Mother inverted Warthead Nasuh balik kita Oh, Mother Blazing Bentar, bentar, namain poin dulu Apa ini? Range damage, damage Reduction, ready. bagus dong bagus Baguslah itu, tidak Ya, efek-efek ini yang mana sih? Kok sama orang? Ini apa? Ini sama jadi Dia ikutin. Ini juga tahu masih kemana. Kayaknya masih balik dari ke eh, buat Belas. Oh, kita harus sniper gua dapat sniper. Dari mana? gua, ciri gua digocok sini. Udah nanggin. Aduh dulu ya, mana aku juga enggak tahu. Coba nyobain sniper. Wah. Ah. Kok bisa ngasih gitu? Gimana caranya? Nah, baca aja. Ya. <laughs> Aduh, duh, duh. Oh, ini tekan tengah, tekan tengah. There. Cidara dong yang punya skillnya saya oh, nggak punya Oh, uh, ada, cuman gue nggak mau pakai Gabi <coughs> Abisnya kan... tekan pun. Q, gue nih. <coughs> ya, abisnya kan juga checkpoint harusnya Kalau oh, masuk dungeon mah checkpoint Oh, kita checkpointnya di dungeon aja Bisa balik lagi, Kok masih ngerti ini kayak ngapain? ya? kan, harusnya mainin yang dulu yang pertama, harusnya... mainnya kedua. Oh, ini kalau aku ini serial harusnya mah harusnya mah. kayaknya mungkin nggak enak. Nih. dan jadi mana ya? Wuh Tani gan dulu Mantap Turunnya nambah Ayo gua bingung Ya balik dulu ke itu Uang 13 Habis kering aja kali Bentar Cara uh, copotin modnya gini Nah. Oh, kenapa ini maksudnya? Anjir. Starter. Sniper rifle. Mod. A apa anjir? Hmm. This with. <tuh> nah, sibuk. Hotshot.. Oh, tembakan panah, nah, Tidak, saatnya gitu banget dah anjir eh, Emang harusnya apa? Ya salah Open Ada jauh amat ya Bisa. Itu Tuh nya mk Ayo langsung rumah toh? Oh yang gede kepala eh badannya Hah? Mana anjir Eowih, stream gue ada suaranya ga? siapa nembak? ada musuh? terlalu nembak? Oh iya Oh iya Oh shit Who's next? Me. sisi darah, darah terkena. <Gülüyor> oh Ini bisa ngehear juga. Ini oh, oh. <coughs> oh, Ampun, <coughs> baru tau Keren juga nih. Udah kemana aku pun tak tahu Eh. Keluarit eh, Ah, terus musuhnya sih Itu gua ga liat ini. Ya udah, mati Oh, bisa loncat <laughs> Ini pojok banget Mau oh, ngapain? Coba to Kalau besi ga bisa anjir ya Ayo doang Kok oh, bisa naik sih? ya lah, kok kita ada pintu di gua? bentar ya, aku explore dulu. ada musuh di gua. lo bingung gua ke mana? kok kalian nggak ada di map ya? settingannya berubah lagi. drip hati thank you. Sniper mantap sih. Ya ada so oh ada yang gede cuy. Mana? Perpatung. Oh. Ini ada apa nih? Ada minuman. Sopan <tong> <Wow. tong> wow, pada sabar nih. iya ada yang gede woy, gede yang mati <tuk> <banget. tuk> oh iya kepalanya aja udah wah, kepala kepecet kepala sayeto Oh, uh, enggak pakai pistol. Kepala aja udah. Seram banget. Pro fire. Ayo, kepala. Ah. Oh. oh apa di sini. Ada yeah. orang. Enggak tahu coba aja ya. Ada ya? jalan. Darner siapa yang mau? Si, ASCO. Hah? Buah. Gila, keren banget. Boneka. <tuh> eh, Iron. Penanya enggak takutnya boneka di mana tuh? Tuh, tuh, tuh. mana sih, oh. Turun lah Ya kan. Game kayak gini mah ngapak Kok kaya gitu ada di depan. Kayaknya mele nggak... Nah, jadi Tuh apa tuh? Eh, batu. Baru. Eh, batu Ini batu, batu belakang lo Cuman darahnya di situ Tuh, gue penggantar dulu Doooon Dia rassist katanya Mati Anjir ada batunya Oh, masih. yang mati Itu batunya Ini, ini dia rassist tembak cuy Mungkin dimilih kali Tadi gue tembak rassist Rassist gak? Iya yeah. Oh res rasis eh. dari tadi Toan eh, jalan gede, beberapa tiga kali, beberapa uh. kali. Sebarnya oh, bilang, oh iya rasis. <guluh> Memastikan aja. Ah ini ada apa? Dungeon.. Ah? Eh penjepit di belakang juga ada dungeon tuh tempat gua tuh tadi. Narsa, mungkin gua jadi apa? Ini aja lah. Ah.. Ngecah toh mas ngajak Serah Gak aja itu mas ngajak Mas gua ngaco toh Klik kanannya ga bisa hilang. Cek gimana aja Cek lo ya Disimpas belahan kayak Ini mau keluar dulu atau gimana nih? kau oh, atur aja mau bebas ah. aja lanjut uh, aja. Oh. Woy, ya, gua tuh, gue emang, oh, ini <laughs> bisa gue tembak, gue tembak, Kita masuk temen, ya, <laughs> ya Tadi tuh sih nyalain hike like nih dong. Ah, option. Gimana sih hike like nya? Jalan ke mana sih? Oh helmet. Ah. Eh kayak gimana sih biar kelihatan temennya? Tahu ya bisa. Oh. Hah? ya oh, bisa gue oh, bisa hmm. bisa tahu tuh <laughs> taruh jangan sendirian uh, sorry akan ah, kan entar Eh orang gua capek. Yuk pilih mau depan atau kanan? Gue ikut aja yang depan. Aram gimana? Kayak. Cek-cek dulu aja siapa tahu ada sesuatu hidden di. Oh. Gua dengar nih. Oh. Jadi, nih, coy, uh, short do doang. Oh, eh, dia mati tuh? Ada oh, mati. Oh, Wih, setiap gua tembak Gila, haket banget Dah, yey Revive dulu Eh mati, jago kalian. aja kalian Kita aja Makas Musuh baru tuh baru ngeliat gua Mana oh. Fiddy? Ini mana? Oh itu dulu Eh, gua di bawah Gak oh, apa tau <laughs> Kita ceknya misalnya Coba dulu aja kesini Oke. Hmm, ada yang gede. Ada oh. Godot agresor deh. Ah, tiju. Masat terus. Dipelotofil nih. Mundurin. Bangat tuh. ana dok suaranya <tis> dong dah gila gitu. eh salah eh sis oke ini ini tuh oh ya mana tuh oh udah yeah. mana itu wow, ada oh, yang mana itu? Mana itu? <tis> wow itu. Oh bleeding. Oh apa itu? Infeksi? Gila. Healing sini oh. oh jauh di situ. Dekatin eh. <SILENCIO> entar itemnya bikin kayak infected apa ya Ya well, gua mau hampir mau pakai ingat ya? infected all uh, skin tonic oke okay, pakai okay. Iya yeah. Nah sip nah, equip mana oh. Oh bentar Trights oh. Apa yang bikin ga keracunan tadi namanya? Tahu oh, yang hitam itu pokoknya <laughs> Coba, oh iya bener Apa yang kok bohong Iya <tuk> Nengak, siapkan emak Aristo lah Saya juga bukan saya <gak> Gue akan terjemah dua-dua aja <tuk> <tuk> Adil sekali <tuk> Ya ada kan Sake ada, Aristo pake shotgun aja Sake shotgun aja Oke, episode semua oke. semua oh, ada oke, episode, episode, episode, episode, episode, episode, kok episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, bentar sini Eh, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, episode, Bangunan Udah, thank you checkpoint kan iya apa yang healing tadi nggak tahu kan kita nggak tahu karena dekat pas hamcat atau hamcat chat. karena <laughs> dekat deh iya Biasanya kalau misalnya mau hamcat itu suka ketiger klik kanannya mau balik dulu Sampai aja Sampai usah, lanjut Itu apa kabut? Tentang ke? bos nih, bos nih Kain masuk aja nih Yaudah, jalan bos, amat oh, anaknya banyak <tuh. <tuh> Ih, tidak ya, ngajin eh, mana sih? Oh, ini Depan gua, gua tuh. Oke. Nah, ini aja Akhir oh, Mana sih? Ya, ini Kenapa? Ah, Gila, oh. Wow. capek ya, Kacau. Oh, ini. Kalau down kasih tahu tuh lihat gua. Tahu so, gua down. Apa Rokok mah ya? Baru kecil jadi gitu. <laughs> ini tuh Oh ini uh. Wow, Bro, di belakang. Ini anak kita Nih, F? Apa Ini sih, oh. Mana sih, Wah langsung lari, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, come hilah. Uh, uh, uh, oh, uh, di yeah. oh, <laughs> kita raykal down, nggak jadi. Bener nih atau gue aja, itu bisa. Ah, uh, gue saranin agresor band, cincin agresor lepas kalau mau, mas. Gua punya. Tuh apa sih gue tau Lepas, lepas, mending lepas. Di, di mana ya? Eh ada dia gue. Lepas, kalau lu nggak mau jadi ini target, -nya. oh iya pakai cincin. ke kalau banget itu jadi bur disable uh... oh kok krik disable juga ini ya kita nah, ayok let's go ada gini dong wuih <tobas> ada lagi Restore <tobas> <Ada> itu <tobas> <tobas> Langsung ya, kembali instan Gugonya, juga tembak lah Gak apa, gue udah healing kok Ini kok exit mulu cepet ya Tuh, protes Kok ada mau ke ward 13 bilang ya Mau keluar apa? Ke ward 13 Emang ini dari tadi nungguin water team, hajir Kalau mau mah kuartate Itu misi temen. apaan? Misi apaan itu kosa ya, ini? udah gitu tuh, ayo cari D-point Kali-kali okay. Suara apa? Suara seram ya huh. Kayak game horror Misalnya, reksana cuy, ini dikunci. Oh, bisa dupa, bisa dibuka. Aku jalan jadi dikit keket. Oh, jangan kepecat itu kan badan. Iya, gak bisa, <laughs> <laughs> gak bisa. Gak bisa nambahin peluru di kantong dua delapan kelamanya Apaan yang shotgun? Oh uh, ini coach gun Iya, yeah, yang kayak itu kan? Oh uh, apa? Gak bisa ditambahin kantongnya? Ya lu pengennya berapa, seratus, mikir game apa aja? <laughs> Spending gak nyanta ya, ditanya kita doang Iya lah Parah sih toh, marahin toh aku aja dulu apa-apa, ah. dia soalnya <tuk> sudah terlalu pro Oh iya Terus, sekarang pertanyaan gue, Rumah Donny mana? Rumah Doni. <tuk> Rumah Donny, <Gini>, anjir Ini ini <tuk> bikin pengen tuh gini nih Nembak kecil nih, kesel gue Rumah Doni. Oh, oh iya, Oi, ini, uang bisa nih Kan lagi dipakai sama si ini nih. Tuh, bisa kan, Tok? Oh. Ya. Oh, bisa. Sudah <tuh> lah. Gua coba mau cari pedagang Yaudah. lain ada apa? Kita cari. Root oh. Mother. Gua cari Ruth Mother deh. Di mana ya? Sama gue juga okay, mau. Oh, ini ada. Eh. What? The... Di mana Road Mother? Gua gua DC ya? Main nah, ya, kamu sih ada nama lu? Wah, ini crash, ini crash report. <laughs> ya. Yeah. Ya udah enteng masuk lagi. Komputernya juga ikut gak aja jalan. Ctrl pencet Nah, ini gua lagi Windows. nyari nyari root pad. Windows, Ctrl Shift B atau reset GPU. Udah. Jangan deh. Uh, cara yang baik apa tahan paksa oke kamu di mana belum eh. Tunggu lagi ada lantai bawah Oh ini ini aku eh, gua gak ngerti nih apaan Udah lah Ini apa? oh uh, ada loot masuk lagi tok Lagi oh, loading publik kan ya langsung gua masuk ambil. Iya, yeah, jangan salah join lagi. Tuh. Yeah. udah ngomongin mau itunya? maaf Iya ya. Yeah, yeah. Oh, gua di mana kirut dah. Eh, dikunci Oh, dia enggak upgrade ini, Cuk. Enggak upgrade dragon hal. Dragon sya. mana kunci itu? Iya. Yeah. Siapa si dorong. <laughs> Kepencet lah. Ya. Kita butuh Luminate Crystal sama chrome. Masih ada apa lagi pula Ada Shemalchroom, uh, Ultra Rare Item Hahaha Ajir Kalo masuk Kita guys sambil nunggu ada terjauhin sama ada, kita beres ngomong objektif Aku aja Oke okay, guys, ada sudah kembali Dan kita telah menemukan Road Mother, dia lagi jualan Item yang Q itu, jadi increase dari jadi 4 mantap Ke sini kali ya Belum di Find the keeper of the labyrinth Ada labirin, Kok ada toilet di luar ruangan? Pern banget protes mulut toh kasihnya developernya jadi kasih gratis epic <laughs> <mapping> games <laughs> yeah. guys dapet iron gak? dapet kan? sih kok orangnya sabis itu gue yang banyak kan? Gue pas scrap. Alkor dulu bos. Oh tuh ada tuh dia. Wah. Trigger dia. Harus gue deketin. Buat iron, iron. oh jauh damage itu cuma enam, pasti dapetin. Loh, ini bakal daerah mana anjir? Ini dari sini, iya, pakai sniper dah, widih. Jadi sekarang banyak yang suka nembak Terima dong Oh, boleh dong Wih Nih. Hancurin tuh ah. oh, ya. Scrap Masih okay, gak panggung yang scrap apa Anggap aja duit Scrap kan duit ribuan udah dapet, eh gimana Uh, banyak punya yang nembak, Ajaran banget uh. Oh, pakai jubah dia, jangan oh, nanti jadi... uh. ada iron ya jai, nggak ya habis chest terus toh kita juga habis Sering abis Ini ada nengkok Apa gunanya jongkok? Buat nengkok? Iya yeah. Ini kan? juga ditembak Parah sih Iya parah depan ku Itu yang ngomong parah juga nembak ku aja Tau ih Begitu nyalahin lagi kok Cek poin Apa dapat darah ini kan Iya sih Vin Let's go. Mesti nggak ngerti game ini. Let's go. <laughs> Kira nggak ngerti. Ap, ceritanya apa? Tiba-tiba ketemu ibu-ibu pohon. Itu akar aja. Ya lu pohon. udah gak, Lu main teri-teri-teri aja sih susahnya di kan? bawah. Enggak, gua entar ter. Kau nah. banget. Awal. Oh, wow. Lu nggak tutorial oh, game. game. Ini ini, bo oh, ini wow, bos. Game. Ini kayak bos ya deh. Udah. <laughs> Lo aja nggak tutorial toh? Masih <laughs> protes. Oh ada ceritanya, oh, enggak, bos. Wah, eh? gila, gede banget. Wah susah nih. Wah, ir matanya, matanya banyak. Ih, dekatin kayak kayaknya. Eh? Oke mobilnya bisa hancur oh, baru bakar dong ya oh, Allah, mati oh, ku mati maksudnya ini tolong uh, no. oh, bang bentar ya iya. anjir, anjir, anjir. Gila, belahang, belahang oh aneh iya. Anjir gue nyumati, kenapa? Lohs, bahal lu toh, bahal, bahal, bahal Oh iya Bentar ya, jangan mati Bakar kok kayaknya, si Bini masih hidup ga? Masih, masih Masih Kalau udara tinggal dikit, cipetaw aja gue banyak. Eww. Ini kecil loh. Aduh Deket banget ya Aku bakar, aku bakar Baringnya kali dua anjir, what the hell Wah, menghindar ya Wuh, aku bakar skill tekan F oh iya. darah tebal banget, anjir gue Udah harus disana mau Kayak mele berarti Out. Wah, amonnya dia bener. Wah, nyangkut gua. Strategi so, gimana ini sih? Amonnya ada. Oh, udah kabur. Oh, kabur. kan ada Pakai aku. Oh iya, mau Kepalanya kok damage-nya biasa aja Eh, kumpul! Gak mau, Bang Gua punya, oh, aduh gila, gila. sakit gila. banget Ketimpa bang. gua Pin lu sendiri, pin. Tolong, Tolong Finn Kita gimana ya strateginya? Pake sniper sih, harusnya udah jauh Oh, sebelah ga GG Oh udah ga ga ga Wah, Wow Udah <tuk> bilang Aduh ini temen gua dua gimana sih <guluh> Jauh lah kasih jarak lah Dia akan dekat tuh Nah itu maksud gua pakai sniper bentar Iya kan jari Lu nembak dari jauh kalau dia ngedekat <tuk> Jangan nembak terus Kasih jarak Ehm uh, Ga <tuk> iya. nah, lu mau buat si cuma tau lu ga akan ngerti tau lu Tempe sniper berapa sih penasaran lu liat 150 Magis 150, tapi kalo ketika 200 Wah, gila 300? Cara zoomnya gimana? Udah bisa Gak usah, bisa zoom tapi lo setting dulu Beda sendiri Ngapain di zoom aja? Ya, apa sih? Yolah Taduh lho Udah langsung lawan aja Madrid, ayo berat. Oh. Nah, tuh, DMC gede kalau jauh. Woo. Tuh, kan nggak kena, iya. Kepalanya udah. Out. Eh, eh. Oh. Jadi, Darah, darah ini. Oke, nah, eh, oh, ih, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, salah, Eh, satu lagi Melihat satu lagi Ayo, agak banyak kok gue nih Tidak ya aduh Itu oh, yang bagaimana? yang hitam hitam jangan di Yang hitam hitam jangan di tembak My Dia tembak -tem. oli, dia ada oli nya Ini yang musuhnya, nusul biasanya Kenapa oh, jangan di tembak? Jangan di tembak dia ada oli nya oh, Nggak bakar nanti Oh iya benar. Itu <laughs> dia pahit Tembak apa aja? Pisok pisok bukan eh bukan tembak kepalanya udah oh, di enggak kepala bagian kan kiri ini? cetar. Enggak enjir. enggak enjir. enggak, tangannya. Kweit bos. Oh iya dong. Ya gua mati juga baru baru mati gila, hade mati. Iya bereng. <laughs> ada sor dulu Finn mau, -mau Finn. Pin di mana ya? Kayaknya di map kok keliatan, jadi serang Waduh, yang kecil-kecil banyak kali, Finn Gila, parah itu Sakit banget itu Susah ya Ya Finn, bisa Sudah pro Harus dah hal, Finn Iya pasti, ada, ada, ada, ada belakang belakang, kau oh, jila mati sini, jila yang kecil-kecilnya tuh yang senjatain sebenarnya mana kuat banget, tuh. karena itu elem napi, uh, aku mati, uh. <laughs> ini kok ada dia pakai ringnya tiga ratus persen atau panir, isi foto dimasih tiga ratus persen kira, Halo, mati tuh. Iya, masih. Oh, maaf. Akhirnya, aku nonton juga mati. Tiga, dua. Tiga, dua. Aku Aku Yo yo yo. Mati yo, ya, ya, udah yo, mati. Yo. mati udah. Beres Baru juga kagak jauh. Apa-apa, Oh, jangan nyatu napa itu yang satu gue yang oli jangan ditembak. Ya apain di melek Dipukul aja ya. Aku tuh kebiasaan. Iya iya iya maaf. Dia kalau nembak jadi berapi gitu. Jadi kencangin diri. Buat ngebakar oh, oh. kita aja. Oke. Okay. Nah, jadi melek aja mele. Tuh tahu. Ainti tadi ngomong tadi dangor. Gue dengernya jangan ditembak doang. Nggak ngerti kenapa. Jangan nah, ditembak, mele. Aduh. Nah, oh. Boom. Oh iya, kan elemen gue api ya? Ngapain gue pakai api kan? Eh, dia api. Karah banget. Nice, kena nah, ya Ah ini bisa nih, udah mau 50%. Bisa, hmm. wajib. benar, bener Tatawin Saket saket saket Mati gue mati mati mati jangan dong Jangan lupa mereka nanti Bump bro <tutup> <tutup> Hampir Anjir Wah wow. Oh siapa? eh gue lupa yang ditembak kalau kalau ketembak pakai sniper aja wanit loh Oh iya. Gitu. ya. iya oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke oke Ah, ya lah. Wah, gila. Wah, dari Wah, wow. uh, Woh gak kena Kau jel gua <laughs> Aih kesel sih aku dengeri Mantap Tadi mah kena mantap Eh gua masih Kos banget mati. Ya udah toh kabar gue ngeliat dulu. Ya gue oh. bohong. Dan diliat dulu. Quick turn Dapat quick hand gua. Emot unlocked. Thank you. Tuh. Gila seru ya. Ya. Ah. Apa <hati> itu? Reload speed. Oh, itu reload speed tuh lumayan. Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Oh, internetku bagus, namanya. Ya, oke, oh, like sama Oh, masih wangi, tuh. Tapi sayangnya Snipernya gak ada modnya bisa Ada, aja. bisa Ada bisa dibeli dulu kalau mau mah Hei, itu dulu aja Ke world Apalah namanya Ke area 13 Bisa dibeli kok? Bisa, Sniper bisa pakai semua mod kok Bukan slimeboard doang, semuanya bisa. Asal ada modnya mah, mod kosong bisa. Oh, itu yang perempuan yang lu bilang cabe, itu cabe bisa. Ya, mau gak mati, gak mati. Oh, musti. Oh, gak mati, gak mati. Oh, gak mati, gak mati. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, gua Oh, iya. Ya, uh. buduk menit lagi, udah aneh. Udah jam jadwal gue tuh. Oh, gue, gue sejam lagi. Mari kita belanja. Apa uh. cabe cabai -coba, ya. gua pura ya paling reliable. 5 detik kekal, gua tembak tuh satu, dua, wih cepet banget. Banyak good. <laughs> Lai, yeah, good. Now go. oh, ada 45. What? Oh, SMD ya? Wih, keren boleh. Apa tuh? Ada yang di invent lo ga? Apaan? Oh, Taduh. coba. Kau salam kletok. Oke. Ada. Aku kayaknya sendiri-sendiri hmm, ya, ada. Oh, iya dah. gini gitu. I'm not in the mood for chat. Wih, topang, terima. Oh, iya iya. Boleh nih Ada cek aja Lalu abis ngelawan bossnya Kalau sih dapet ini sih ya Ini Zing Speedfire Dia jatohnya bisa flame power Bisa itu Kalau mau teman-teman Kita atas, kita akan temangan dia Gara-gara dia ngomong sama kita Kayaknya gua gak perlu deh Lu pengen tau, Petty Kalo ini gua tinggal Tapi tau aja kalau kalo Speedfire bagus atau enggak gua gak ngerti panas with higher pan flames that will ignite the fire Mele Ini mele Wansi Tidak, gak. Bukan mele, apa sih namanya? Uh, bukan Bukan mo. Dia jatuhnya pistol Pengganti pistol Berapa damage Dua 12 oh, doang? Gitu. Bukan monster damage-nya, dia Ininya 100 per, per second atau gimana? Dia, kalau ini apa ya seribu uh, anjir ini kan dia dia kan ngeber ngeber berdamage dia dia bilang dia 100 fire damage over 10 second masalahnya 10 second 100 fire atau gimana kalau 10 second 100, 100 apa nggak worth itu anjir? contohnya 10 second 100 fire ya artinya 10 secondnya 100 fire lah gitu aja coba tembak kok, -kok gitu ya yeah, good coba, coba sih kalau tembak temen nya nggak beda lebih kecil iya yeah. maksimal itu sih Mm. iya, atau kecil anjir, kalau ke rumah uh -uh. main kencang juh, tapi kok ngedemik bernengnya kali tiga cuy bernengnya kali tiga ini ih, armornya bisa diupgrade, brutal ah, Hari time. tadi, pantasan lu lempek banget toh gua juga gak upgrade armor upgrade dong nah, upgrade lah ayo. ini, ini anggap aja ini game teh. Iya, game bajinya, ina ulas <laughs> you know aman. Saya dimarahin, game jangan dong. <laughs> Amanya boros nggak, Pin? Kalau makinnya hemat nih ya, hemat. Kalau boros ya boros gitu aja. Very nice question. Ya, yeah, good. <laughs> <Answer>. Now good. Terima <laughs> kasih. Eh, uh. Hollow hey, not... Wake itu yeah. yang bikin lari kenceng kan? Tidak tahu lah berbeda. kon. Ternyata berapa ini? Take care, my friend. 12 doang. <coughs> Spiro, siapa aja maunya dikit Coba, coba oh, aja, <tuh> <tuh> am是什麼 Itu eh. pakai skill bakar gak ternyata bakar eh m Tak, banget, Hato-hato hato hato hato. Iya begitu. Oke, gua upgrade dulu. Tapi dia bak nya bisa banyak anjir. Ini udah ada hampir 30, kan? bisa tim, hampir 30. <tuk> <tuk> oke okay, deh guys thank you yang udah nonton jangan lupa like komen buk, buk. kalau kalian suka bakal answer-nya hari ini dulu thank you yang udah nonton sampai jumpa lagi yo